Di mana? Di sana Bukan Oh, Jangan kau nengok orang besar, Brother Kita jak jak jak jangan Jangan, jangan, Apa maksud kau ni? Tidak, Jadi kau suruh cari apa Cari-cari pun, yo Bo, oh, bo, oh, bo, oh. bo! Nampak ada apa? Bak, capek bang ni dengan kaki ada <coughs> apa kereta kek tu gitu? Ada kereta ni, tapi kereta bocobah Enggak, mana capek bang Sabar lah, baik-baik hai anak Capek, bang. adik, Baru, abang, tukar, bang? abang bukanya? kac pake tidak ada. di Hawai Wah, mule. Mule. dia yang orang Eh, tunggu tunggu Kenapa Bang? Bocor. Ke Sena di udah dibuat emang? jopeng jopeng emang abang duit? udah, udah abang ju baca aja eh eh oh, oh lagi kak hey, abang selesai rumah aja, nggak apa-apa <tuk lantai>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 Pelu menteng kah? Sebenarnya.. Yang kecil iturow dalam Keluar dari Pule-lel organizational Apakah Brother.. kah? kayak <cuk> bayang <tangan> jawa itu kalau kayak kau <tangan> Wah, lagi? kamu tidak anta kerjanya kau ini apa kau ngomong dia aku, aku ngerti apa apa apa apa, <laughs> apa, apa, apa lagi ya tadi tidak boleh kamu itu nggak beli benda ini enggak nanti. kau ini aja jelas. siapa yang kau ajak pun tak tahu aku nih apa aku nggak tidak lagi <tuk> ini, <tuk> ini. Jadi, tadi tidak aku bilang yaudah, ya udah ya udah intinya gimana ini kita jadi kerja bantu Apa kamu udah kamu ya udah oke lah oke gitu lah mau duitnya Saya tidak tahu pun aku diajak ke mana Uit, pegah, bang, bang, bang. ini. Pergi pegang, aku memang, aku jilai. Aduh, jumpa si pening, dapat si gila. Alah, ah, kau yang kerja, kau, orang jilai. Aku pegang, Aku tak tahu ke mana diajak dia. Katanya mau pergi jatuh, aku. Haji dah, ini benar, aku tidak. Aku tidak. Aku tidak, aku tidak. Aku tidak, aku tidak kerja, orang jilai. Aku kerja, orang jilai. Aku kerja, orang jilai. Aku tidak kerja? Oh, jilai. Di nagerja, Hai, betul dia nak kerja, Pak dong. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Pakji nak kerja. Bisa. Bisa, betul. Oh, betul-betul. Ya, lumayan ngerti lah. Oh, betul-betul. Oh, Ya, betul. Uh, ya, betul. Uh, jadi, ini ini, ini, ini. Jadi, ini kerja apa? Ini kerja rejana aku, kan? Kalau bisa, kalau kalian mau. Bisa. Jadi, boleh Jang, jang, jang, jang, jangan. Jang jangan jangan jangan aktif apa computer, kota saya <laughs> ada, camping, aku berat lagi <laughs> Jadi <laughs> warung ke okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. Jadi, jadi uh, orang yang kurus, panjang, itu mirip bergay, yang mirip gede. Jangananya cukup ya. cukup lah. Oke Kalian mau alasan kerja deras. pas. Itu gampang tuh di belakang tuh yang putih, di depan tuh orang kamu dan Oke okay. oke okay. oke, okay. okay. okay. dia dia, dia, dia. Oh, okay, okay kau datang kat gunung Indonesia aman yo begitu apa kau mau pergi halo oh man mereh sini nah anaipung una kru bang anai tempe oh man pengana oh, bujuk lambak oh, ji mona Ah boleh, boleh, boleh. Oh, saya ada orang. Masa lelaki aku, cewek. Kau boleh pakai anak-anak, anak-anak-anak. Nampak, orang muntuk, kanji. Anak-anak, saya ada Jangan kau nengok orang besar, Brother. Kau tak apa? Aduh. Nengoklah gua gerak sekarang ni. Teteh, lah. Kan aku jatuh. Tuk, tuk, tuk, Brother. Oh, punlah. Jadi kau langsung cari orang Cari-cari pun, ya. hana lah, Uh, uh, uh, Oke. Hai, jom kalikira au nah ban kir siaga pu ayatej pohli taram ji binoh di perang ji binoh oh no ka oh no kara kara ipo ipo popo blue popo popo pau drum pau drum preman binoh beka ja ni nak tunggu apa padan buang nak kata boyak dak u boyak dak u be be be hana pura e ju jadi kau nah ya kirau ai ulun jangan ya kalau <tuk> gua ini dan pokok deh cerita yang bass ini? Dari dia Bukan Dengeran wahana oh, nyamiati uang kirain, pak ucapin, cuman aja kita, kita apa? orang ada bekal, jadi cuman pembayarannya, memang udah ada, udah ada orangnya. ikut, ada kubu, oh, Oke, ayo. memang butuh udah ada kan? udah ada, jangan bohong dong, kalau bohong ada duit. mana orangnya? mana orangnya? Gini bos, aduh, tadi di sini bos di sini, di mana di sini? Aduh. Aduh. nggak ada. Tadi betul kau di sini bos di sini. Buktinya iya. di sini. Tadi betul. Sekarang di mana buktinya mana? Aduh, mampus lah nih. Di mana kau kerja? Aduh, ah mampus. Gak lucu kau kerja. Nah. hei, mau kemana kau? Di mana, nah, si Jimini? Tadi bukti di situ. Aduh, entahlah pusing pelak kalau kayak gitu, ini kalau duit minta terus, kalau kerja gak? Jadi, Hai guys, Boleh ya? capek banget kan menunggang pedang itu cinta dengan aku udah mio delabrigasero wah apa itu mahu Two. Oh no, da! Like. <coughs> okay, oh no, cara kai boy. I'm not blue, blue. I'm not, I'm not. I'm not a man. You make a deal. That's what I'm talking about. What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? What? apa akan berjual kita lagi saya capek dan ini kalau capek, itu akan berjual dengan adik saya